Halo, ketemu lagi. Halo, YouTube, ketemu lagi sama Mr. Miko di channel Mr. Miko. Uh, hari ini kedatangan snack dikirim dari Jogja oleh kakak. Dapat beberapa makanan di sini, ada dodol sirsak kita mau cobain makanan olah-olah dari Jogja kita review seperti apa aku orang Jogja tapi ada beberapa makanan yang juga memang belum pernah aku cobain salah satunya ini ada dodol di sini kemudian dodol sirsak dodol sirsaf atau rasanya gimana kemudian ada kali ini aku durian nih pasti durian yang manis ada kering tempe ada kering tempe paye, paye, paye, paye, sorry paye, tapi Payanya unik nih, tebal banget gumpal-gumpal gitu tuh, kemudian ada nah ini udah aku cicipin, tapi aku ceritain rasanya ini ada krimpiparung ada dikit, krimpiparung apa-apa ya ada dikit tapi, tetep oke okay. Dodol sirsak yang pertama, dodol sirsak kita review. Dalamnya tuh gini nih. Dalamnya kayak gini nih. Di, dibungkus pakai kertas gitu kan. Ada warna warni ada merah, kertasnya ya. Mungkin dalam, kalau dalamnya sama aja. Sama nggak ya? Ini ada warna putih. Ada warna merah ada itu oh ada ada hijau kita coba deh oh, tiga warna ini tiga warna ini rasanya sama apa beda kita coba yang putih dulu Apa okay, ya? Oh. Ini putih. Kita habisin nanti ya. Ya merah ya, ini warna merah. Kayak makan gula. Seperti ini. Nih. rasanya bersama, sama sama aja sih, Itu cuma warnanya aja yang beda. Aku ngerasa ini sama. Hmm, sama, jadi beda cuma warnanya aja bu warnanya. Aku emang gak terlalu suka gula sih ya, banget, gak terlalu banget suka gula, jadi ini terlalu manis kalau buat aku jadi ini caksulnya, caksulnya tuh itu kayak, kayak gula di kristalkan gitu kan, dipadatkan kemudian domina rasa manisnya, karena si rusakin sih gak terlalu kerasa, kemudian ini gak terlalu kerasa kecutnya tapi enak, kemudian ya, satu dua lah maksimal kalau lebih dari itu kayaknya udah rasanya oke okay. next yang kedua apa ah. payak payaknya udah sih ini nggak kayak payak payak yang yang ada di mana toko-toko yang tipis-tipis kayak -tipis, gini gitu. kumpal gitu jadi satu bentar ya cepet banget nih shieldnya baru biasa perenteng makanya langsung ditepetin ya nah terbuka besar-besar kayak batu gitu tuh lagunya Ya tiba -tiba. jadi bener-bener uh, gimana ini, makannya gimana Gede banget Unikan gak kayak yang tipis-tipis gitu kan Gak tau walau nama-nama berdunia nama apa ya, keluarga ya lah Kayak tuh keripik kacang Kayak namanya lu luaran ya buat, hmm, hmm, hmm. hmm. Kalau rasanya, kalau rasanya tuh kayak paie ya, ya paie, ya. keluarga paie, gimana? Ini paie cuma bentuknya dia, lebih besar, terus lebih menggumpal kemudian, karena mengumpalkan kacangnya bisa-bisa, jadi sekali gigitan tuh kacangnya langsung dapat banyak dulu gitu. oh nih, udah belum pernah makan, ini baru pertama kali, jadi um, dapat kiriman terus buka, terus buka ini, buka wadahnya, wad masuk ini apa ya? gata apa ya? Kalau kayaknya kayak gini makannya gimana? Kamu sih nggak yakin ya kalau dimakan makan nasi, tapi ya bisa aja sih pasti dihancur-hancurin dulu, bisa ditebar-tebarin gitu kan? Atau dimakan kalau dimakan langsung aja kambesaran sih. Kalau menurut aku cara makannya di apa ya? Di dulu di di nasi gitu atau di atau kalau buat cemilan sih bisa juga sih, tapi kalau cemilan nggak mungkin dihancurin kan susah bangetnya. Eh, Hmm, Well oke okay. next nah ini yang udah aku cobain paru di paru sapi ini keripik paru harganya lumayan pasti karena aku pernah pernah punya temen yang aku gak pernah aku punya temen yang jualan kayak gini harganya lumayan mahal karena utama dan gak punya mahal paru, paru sapi itu mahal banget terus yang kedua proses pemasakannya bisa 24 jam dengan dengan bahan bahan bakar kayak mungkin kayu ya, kayunya tuh bisa banyak jadi dia harus benar-benar kering untuk bisa diolah jadi seperti ini, paru jadi warnanya coklat, sedalemnya ya paru, paru, paru sapi tapi sudah dikeringkan, kemudian bisa digoreng gitu tuh jadi kayak gini nih Fucking ego, be... eh fucking eagles are away enak banget mau apa lagi karnya enggak tak kayak dap pakai oke rencap terus pakai nasi panas wah udah sedap terakhir ini yang terakhir oleh orang olehnya -orang, adalah ber... kering kentang sorry kering kentang bukan kering, kering tempe tadi sepatu kering tempe ini kering kentang nih kering kentang jadi kering kentang itu apa kentang yang sudah di keringkan kemudian digoreng pakai gula cari apa anu dulu cari atur dulu. Potongnya nggak usah, usah besar besar hmm. kan. Kamu beli cuma-cuma kita aja. Kan? Sudah atau enggak? Oke. Okay. Wah. Nah ini dolar ini. Dula Cara makannya, ya Nasi panas, pasti nasi panas Jangan campur soto ya kak cocok Nasi panas harus kecap Selesai sederhana, Tapi nikmatnya luar biasa jadi bangku dalam ini semua ini bisa pakai nasi karena kerenyentang bisa pakai nasi, kemudian keripik paru bisa pakai nasi, bisa pakai nasi sama kencang doang. Nah ya nggak bisa nih ini dodo sirsa, dodo sirsa yang diom pakai nasi nggak cocok ya nggak cocok pakai nasi. Kita cari yang paling nikmat. Kalau, menurut saya, menurutku paling nikmat adalah keripik marun pasti ini masih yang paling mahal ini keripik marun terus yang kedua belas kering kentang kering kentang ini makanan darurat kalau aku bilang makanan darurat ketiga hari yang ketiga yang ketiga nih terus yang terakhir dodol sih karena kalau gak coba gak terlalu suka gula itu udah baliang ini sih siris, aja buahnya gak pernah terlalu, terlalu suka karena asam kan apalagi dibuat dodol aku udah pikiran udah awalnya udah apa ya cuma rasa asam aja yang bakal ada cuma ternyata setelah dicampur kalau mereka bilangnya dodol ya kalau aku kayaknya eh, gula-gula gitu tuh karena kalau dodol tuh dia takut tuh pasti yang ambek pasti yang Kayak ah jenang gitu Tapi ini karena ini anu Karena ini memang ya dodol ini untuk cemilan Cemilan santai Bukan bukan untuk di, bisa dimakan pakai nasi Masih ya, nomor 4 ini Terakhir Tapi terima kasih buat kakak saya Yang dari Jogja yang sudah mengirimkan Oleh-oleh ini Bisa saya nikmati Wah nih aku angkat Terima kasih Bisa buat makanan dari semua ini Jika perut lapar dari Dan terima kasih juga buat yang sudah nonton Jangan lupa di subscribe Di bawah ini Subscribe Terus loncengnya Mau dibunyikan, mongga terserah kalian Yang penting subscribe ya Biar bisa dimonetize Dapet cuai, itu aja, terima kasih sudah menyaksikan ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya bisa masak, bisa jalan-jalan bisa... apa ya lah, kemarin kemarin sempat mau buat yang jalan-jalan, cuma ternyata ada kendala jadi langsung lompat ke sini, langsung lompat ke review makanan oke okay. sekian terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya daaaahhh